tengok dunia siapakah hari kiamat orang ni dia buta dengan dengan duit buta dengan thumbnail buta dengan tino buta dengan agak tak nampak sekara dah tak nampak apa sekara dah dah jadi macam tu masya-Allah dunia semata-mata tak nampak dah ke akhirat ikut orang tegur orang royak orang nasihat ke apa dia tak dengar dah kali dia dengar apa dengar pantas gitu tak masuk A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ya ayyuhal Malau Inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim rahim.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 وَإِنِّي بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Ayat 29, 35, Suratun Namli Raja Balkis, sekali lagi, dua tiga kali dah Kita baca ayat ni Setelah membaca surat itu Berkatalah raja perempuan negeri Sabah Iaitunya raja Balkis Wahai ketua-ketua kaum, Dia panggil Kabinet dia semua, mari duduk depan Dia katakan Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman Dan kandunginya seperti berikut Dia baca Dengan nama Allah yang maha pemurah Lagi maha mengasihani Isi kandungi surat saat ni Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku Ini Nabi Sulaiman berser Mula-mula sekali Mujangit takabur, mujangit angin dan datanglah kamu kepadaku Dengan menyerah diri Maknanya berimeh dan mematuhi ajaran agama Allah Sekarang itu Surat pandok Tapi mengandungi Ajarah ataupun seruwe yang padat Maknanya Pomok, podi Katatrat Tak ada huraya Itulah cara Orang menulis ada kira yuk semai mana-mana. Siapa menulis panok dan memberi arti, orang itu orang cilid. Nabi SAW juga beser hattah surat kepada raja-raja pada zaman itu. Pada zaman Nabi sendiri, Nabi hattah kepada pemimpin Farsi, Rom, Yaman. Dan beberapa gajah lagi Nabi sebutlah macam mana Amma ba'd Fa inni adu'uka bi di'ayatil islam Aslim taslam yu'ti Allahu ajaraka maratai Ini hadis sahih Al-Bukhari Nabi suruh sohabat hapanam nulih tu Sohabat hapanam nulih Mung tulis lagu ni Dari Muhammad bin Abdullah Kepada Ketua pemimpin Pembesar-pembesar Pada masa tu Adanya Raja Muqawis Adanya Raja Heraklin Yang dinamakan Iaitunya Hercules Nabi Hatta surat Suruh sahabat Naik kuda pergi Hatta Cuba kita gambar katanya beribu kelu Nak boleh sapa Surat sekeping yang Nabi Suruh Orang okay, yang pandang menulis Iaitunya sahabat yang pandang menulis Pergi baca Bila masuk dalam istana baca surat daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada sekalian alam adapun selepas daripada itu aku seru umum kepada Islam Nabi sebut hak cai kwam samkan, iaitu nya aslim taslam masuklah Islam mung akan selamat tengok anak Nabi sulaiman Nabi tulis Lepas tu, alik belakang tu, tika Allah ar-ratain. Nasya Allah akan beri kepada kamu dua kali ataupun dua gandanya pahala. Sebab apa? Apabila mung masuk Islam maka rakyat mung pun akan masuk juga Islam bersama dengan mung. Ya guliknya, kalau dia raja masuk, kabinet-kabinet dia, orang-orang yang duduk di bawah pimpin dia pun, akan masuk Islam juga. gitulah dengan secara umum patu kita pun tak tahu jugak. Ha ni saya sek cerita tanding sikit dah. Wallahualam. Zaman-zaman dulu raja masuk dulu ke, korak rakyat masuk Islam dulu. Wallahualam. Tak tahu. Ha tu sanitahan belaka. Dalam surat bila kita baca sejarah Tani, orang rakyat katanya tanya raja sakit orang pergi perubat 2 3 kali patu berjanji katanya kalau dia tak sihat lagi, tak sempat si perubat dah lepas pada ni raja pun jangan masuk Islam. Wallahualam. Nah, sebab semua tu adalah daripada muluk ke muluk-muluk ke muluk. Patut akhir sekali dok dalam buku dalam dalam surat. Kita tak tahu katanya rakyat dulu ke masuk Islam ataupun raja mula-mula masuk Islam. Berarti katanya orang pada zaman tu bukan beragama Islam pada awalnya. Sebab Islam mari daripada orang belayar daripada negeri-negeri Arab mari masuk ke Pula-pula Melayu ni masuk ke Indonesia, masuk ke Melaka, masuk ke Tanim. di negeri itu, negeri ni. Ni daripada belayar-belayar Melaka. Nah. Orang-orang negeri daripada negeri itu, negeri ni. Tapi sanitan lebih banyaknya iaitu daripada Hadramaut. Hadramaut iaitu satu cangwat yang adanya di dalam negeri Yaman. Yang mana orang Yaman tu dia lebih kurang dengan kita kulit-kulit cara hidup ia ya, di dalam zon pula dan di antara negeri pulau-pulau Melayu dengan dengan negeri Yaman ni, ya lebih kurang. Alhamdulillah. Ni nak no ayat katanya seru war Islam apatah lagi yon semula kepada ayat ni yang Nabi Sulaiman royak di dalam surat panak bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku sebab nabi sulaiman ni dia lebih besar dia raja serta dengan dia rasul raja balqis tino tu raja sahaja ya. tak ada taman yang lebih pada tu tapi dia pegang kroncong -kron amnat yang begitu besar dengan sebab apa orang duduk di bawah dia ni yang begitu hanallah yang begitu hebat seperti saya ada rakyat kemarin nah, Adanya 310 orang Kabinet dia saja Orang kedai-kedai-kedai Kira katanya Tak ada siapa nak boleh lawa Puk-puk dia Lepas itu, ada pula orang mengikut Tiap-tiap orang ada 310 orang Saat ni 10 ribu 10 ribu Cuba kita gambar katanya Banyak mana Orang duduk Keput kapur-kapur masing-masing itu Duduk jadi Orang duduk di bawah jaga air tangih badi dia tulah nabi sulaiman seru mung jangan idok hanalai jangan idok jangan idok takabbur dalam pimpinan ar-rahman dia terjemuh surat nabi sulaiman alaihi salam itu menyeru balqis raja perempuan negeri sabat dan rakyatnya supaya beriman kepada agama Allah suratnya itu walaupun ringkas tetapi lengkap meliputi kebaikan dunia dan akhirat kesimpulan kandungnya pertama menegaskan wujudnya Allah yang maha esa lagi maha kuasa yang amat pemurah lagi amat mengasihani sebab ia mula dengan bismillah bismillahirrahmanirrahim yang keduanya nya mereka daripada menurut hawa nafsu dan mewajibkan menerima kebenaran wallahu alam pada zaman-zaman dulu zaman law ni pun ada belana iaitu nya orang apabila dia di dalam amnat tinggi lebih pada orang Ghaliknya orang ni Dia nak turut nafsu Ghaliknya lagu tu. Dia gapa duduk dalam tangan dia Yang mula lah tu Mula nak glowing lah Cain Apa ni Cain amnat nanti Tak kena lah tu Allah Ni lah orang apabila Tidak di Control Oleh imik Dan ajari Allah Tak takut kepada Allah Maka Suk samran Atas muka dunia Kalau kita tengok dalam sejarah lah Hak ulama-ulama tulis masya-Allah. Ni bahasa datahun, tahu nak royak. Kadang-kadang hak orang kafe itu, cirak-cirak dah. Hak pasai suka ria minum arak berjudi duit habis kotak tu habis kotak ni. Dia boleh duit, duit rakyat ah. Duit pasir rakyat, gaji raja, ga, ga, gaji presiden dan sebagainya. Masuk dalam poket dia, masuk dalam poket bini dia, kabinet dia, gotu-gotu ni gotu-gotu ni. Banyak. InsyaAllah Biar apa lagi? Lain pada tu, Pasal Duduk dengan maksiat hari-hari Duduk dengan zina hari-hari Ni setengah-setengah raja Setengah-setengah presiden Duduk dengan zina hari-hari Walaupun kerja dia, dia buat Tapi dalam masa yang sama Dia tak takwa kepada Allah Ini raja-raja Islam pada zaman dulu Saya biasa duduk wayak kepada kita Acak-cak-cakali saya ada keraya Di Zami Pemerintah Kerajaan Bani Abbas Di Baghdad pada Zami dahulu Di Iraq Masya Allah Sore okay, Raja lah Kita nak kata khalifah pun Allah Adam tak berani nak sebut khalifah Sebut Raja lah sini Raja namanya Al-Mutawakil Al-Allah Dia pera orang Tino sahaja Dari istana dia ni 15,000 orang patu dalam sejarah royak katanya dia ya tak biasa tidur sam orang tino tular dalam masa hidup dia tino baru-baru sokmo hok chomeng semua. dia ya tidur dengan hok ning esok dia ya tidur dengan hok lain pula lusa hari-hari itu tak tahu banyak mana. dia ya duduk dengan orang-orang tino hok chomeng dia pergi dalam istana dia utuk dia sok samran hawa nafsu dia Masya Allah. raja al-muqtadir Sogel lagi. Nyampa era orang Tino ni 10000 orang. Nang le istana dia. Bukan untuk khijam menyapu gotogani. Tino comel-comel, potes-potes. Ikut dia nak buat gapa apa Haning, peristiwa yang berlaku pada zaman Islam dah ni. Di Baghdad dulu. Apa tahu lagi kalau kita tengok boleh jadi kita tahu ngata tahu jelah. Ya? Orang okay. hak pasal bukan boleh jadi siapa kau nak radhaq raja, radhaq presiden tapi orang apabila duduk dalam amnat dalam nati lebih pada orang yang sikit kadang-kadang mulai lalu dah. daripada dulu tu nampak berjuruh, boleh jujur tapi bawah duduk dalam tamni mulai lalu kokek, kokek, kokek, kokek mulai sekarang nak patah lalu sekarang nak cabut kokek, kokek, kokek ime-ime pun kau kokek kau tu kan, puapan belakang dengan duit tu, dengan duit ni, kerongkar tu, kerongkar ni masuk habis dia ผิดปกติ dia apa dia, dia dia kaya tulah kalau kita tengok dunia sampai ke hari kiamat orang ni dia buta dengan dengan duit buta dengan thumbnail buta dengan tino buta dengan arak tak nampak segala dah tak nampak apa segala dah dia jadi macam tu masya-Allah dunia semata-mata tak nampak dah ke akhirat ikut orang tegur orang royak orang nasihat orang apa dia tak dengar dah kalau dia dengar pun dengar lepas, -lepas gitu, tak masuk. Ini cuba kita perhati. Kadang-kadang Nayuk atau Menteri, setengah-setengah negeri. Tak usah sebut dah negeri mana-mana. Presiden. Masya Allah. Duduk dalam tamna lamu. Kalau nak kira duit gaji itu, berapa ratus ribu ya, duit gaji. Sebulan-sebulan. Tapi, kaya Masya Allah. Ada. Jadi so, okay, presiden, saya kata, ini dia jadi berita Nak boleh jadi peristiwa Arab Spring dulu Dia mula di Tunis Mula di Tunis Orang okay, Arab mula, mula lukhu lawe ke JA. Mula di Tunis, di Suria, di Mesir Dan beberapa negara Orang okay, tok namanya Arab Spring yaitu nya orang Arab mula nukhu Laweh Algeria. Presiden dia namanya Zainal Abidin bin Ali. Hari dia lari itu lari daripada Tunis, pergi duduk di Saudi Arabia, dia bawa emas saja, Ini emas dia bukan duit ya? duit suku. Dia bawa emas saja naik atas kapal terbang dia sampan. Cuba kita gambar emas saja, lepas tu duit ni tak tahu berapa ribu juta dolar. Banyak. Duit saja untuk apa? Untuk market somo hidup. Ha nah, sebagai contoh apa tahu lagi orang-orang lain. Masya-Allah. Ha ni? malah dok royak berita tu berita ni. Orang apabila suk samran, sapakot teruk doh do di dalam hidup dia dengan seronok, dengan dok dalam keadaan Pasang kop koi, duit-duit, rayak dan sebagainya, tak ada kira tamaning kecil, tamaning besar. Lebih korea lagu tu lah berlaku Kecuali bagi orang yang takut Benar-benar takut kepada Allah Orang ada takut kepada Allah Walaupun kok seter pun dia tak ambil Sebab dia takutnya Dia dok pergi makan Benar-benar haram -benar, Duduk capur duit halang duit hari, Dan sebagainya Allah Sebab tu Nabi dia doa tak Ini doa yang perlu kita Doa Allah makfini bihalalika an haram Wa agnini bifadlika amman siwak Ani doa ni molek benar Kita semua nak kaya belaka. Tak ada orang tak kepada dunia, tak kepada kekayaan tu eh, siang, tamnen nak nak tinggi belaka, nak nak lebih pada orang belaka. Tapi Nabi dia berdoa ajar kepada umat dia, Allahumma kfini bihalalika an haram wahai hay Allah, wujadi madakanlah aku ni. Benar hak halal. Jangan hidup uin aku puah pantiao kong dengan benar-benar haram. Wa aghnini bifadlika amman siwat dan wujadikanlah aku ni kaya Kayakanlah kepada aku Yang mana aku hanya tupi mung lah Ya Allah Tak ada nak tupi orang lain Kalau dia muna'wi kaya kepada aku pun Alhamdulillah Muna'wi aku duduk lagu ni pun Alhamdulillah Tapi nak orang nak kepada kaya belakang Allah Ta'ala wui Razuki kepada manusia ni Tuhes apa roya ni Saya berkecek berada ni ayat-ayat ayat. Nabi Allah Taala ada di dalam quran "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil-ardh walakin yunzilu biqadri ma yasha". Allah royak katanya "Allah beri kepada apa? Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil-ardh. Jika Allah Taala buka rezeki kepada hamba-hamba dia di atas muka bumi ni. Bui babah wi Kaya belakang. Labagaw fil ard. Nasaya mereka itu diraka di atas muka bumi. Walaki yunazilu biqadari ma'ayasyak. Tapi Allah Ta'ala wakturang bui rizki sekadar-sekadar kepada orang yang dia akan hendak. Sebab tu kita tak soh duduk naikai. No usaha tu usaha. Kita nah, kerja hari untuk salah hidup kita, anak bining dan keluarga. Kita kena usaha. Kena berdoa. Tapi ingat. Desa apa kau telah Duit banyak doa. Masya Allah. Waliknya orang ni dia nak diraka. Lepas tu dia nak takabur. ya war panggil. Nak tunjuk-tunjuk kat orang. Aku duit banyak. Aku gotuh. Aku gotuh ni. Kecek-kecek per dia, dia. tak suka. Dulu dia miskin. Dia kecek nampak beleh-beleh. Tapi learning. Masya Allah. Dia kecek. Kecek pasang ni. Kecek orang kaya. Kau nak kan gitulah nah panjang sebut kepada kita hari ni 20 minit dah. untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita walaupun ayat ni hubungannya dengan Nabi Sulaiman hatta surat kepada Raja Balkis nah insyaallah kita sambung semula gapo yang disebut oleh Raja Balkis di dalam percum dengan kabinet menteri dia wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallallahu alaihi wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh